tambah beras bawang sawetan kenal dengan kampung Hindu Hindu Madura pak hehehe ini wilayah Kertabumi Oke okay, kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namun budaya, Salam kebajikan dan Salam sejahtera bagi kita semua, Sarwo Hayu. Uh, hari ini saya berada di Desa Matiparat, Surabaya menuju ke Wetan. Dimana infonya situ terdapat uh, kampung Hindu Madura. Uh, saya belum tahu sih anunya seperti apa, tapi uh, kita langsung sana saja untuk Ini enggak tahu saya. Saya tiba-tiba uh, sudah masuk di desa Bongsowet. Sudah masuk kota Kebesi ini. Kata <gadalah> berapa tahun saya di sana. Jadi ya, kita cari informasi dulu. Ini saya buka Google Map untuk mencari operasi bertahunnya jahun nanti kita tanya-tanya destination the hai e bu <laughs> Sebuah kalau Inilah suasana desa Desa... Bangsawetan ya Pak Desa Pasawetan yang dikenal dengan Kampung Hindu Hindu Madura bang, ini adalah Ketua Rumah Tangga Pur Kertagumi yang ada di Desa Pasawetan. Oke Tanah mau Pak, kalau tak Kalau okay. okay. okay. Oke okay. Ini adalah suasana kampung di desa Bong Sowetan di menganti menghenti si Sidoargo Tidak mas Kenapa ambil video ini? <tuk> Apa channel Pendaki berkitar Iya, pengen ngulas budaya ini Ini awan nih Pak, kampung suasana Kampung Hidu Madura pengseretan itu adalah jalan-jalan ya?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 jadi saya, kalau mau bertendara-tendara kan buat nopong-nopong Sama Dari mana, Pak? Kalau saya sedar-sama, Bu Oh, oke Oke Berkat dalam, ternyata di sini kita Sama-sama ketemu dengan Youtuber juga, saya ini bumi tertakumi, tertakumi ofisial. kan <gak> <mata> sebelumnya budaya, kan. nah, <saan> nah, uh, meliput budaya, nge, meliput budaya, muda, meliput budaya. Iugean, dan kebetulan dari sini kita juga dapat info juga <mata> uh, komunitas di Madura harus, <mata> <A Saukara> <mata> <mata> nge, sebelumnya kalian izin ini untuk. Menginvasi daerah. <kin> <ksi> uh, Anak-anak Ana muda Iya. Naari, pak. Iya. Niki uh, Hindu Madura yang Berapa kakak bu? Kurang lebih 250 kakak. 250 kakak. kali wow. Bu Sinten Bu kartini. kartini oke oke oke sebagian nyepi ini biasa rame jam setengah monten sebayangan siap-siap bu? Oh, oh, nih, liquid. Liquid. oh, Pak Gede Gede siap Jenangan gitu, kok, menurut mas. Oh, siap gede okay. Aku, aku tak aku tak sampean oh, Dari channel Kertabumi Bumi Sungkan ora. Ah. Oke, <laughs> sama-sama mengangkat budaya ya Mas ya. Oke oke oke oke. Non Siap. <tuk> saya diinilah suasana desa di Madura. di desa apa nih di desa Pengalang Dusun Bongsowetan seimbang antara Islam dengan ibunya seperti kata Bukartin tadi sekitar ada 250 yang beradama Ibu dari artis Nagura Lonsai Oke Pak, kalau ambil kabar buat nonton apa Pak? Oh, ya. Kalau Iwan Pak, saking... Pak Ngastiman. Pak Ngastiman, Eh uh, Kalau saking channel YouTube Iwan Pendagi gih intinya ingin mengangkat budaya yang ada di sini, nonton, Pak. Kan tersancangnya kan... Uh... Kampung Indu, Madura, pak sama Ricky, Bangke, nggih nggih istilahnya, nggih nggih, bagaimana kehidupannya, bagaimana, seri sisi budayanya akan macam-macam ini, nggih nggih nggih, nggih nggih, Pak nggih, nggih nggih, nggih nggih, pak ngastiman nggih nggih, nggih nggih, nggih nggih, nggih nggih, rw Desa Pengalang, Kecamatan Menganti, Gresik. Pak, mereka ini untuk warga indunya, saya ingin <gifat> kakak, oh, Pak. Kalau kakaknya itu banyak, kalau sama itu ya? orang lebih 300. 300 kakak, Pak, ya? Oh, oke, okay, oke. Okay. Okay, okay. Makanya ini kawawu paling gianing, ya? Bersama. Bersama, Pak, ya? Antara bersama. Islam dengan... Dengan hindunya hehehe, <laughs> hehehe. kalau gitu, kalau nuan sewu, hehehe, oh, mati melampah. Male, hehehe. Oke, oke, oke. sewu tadi bareng, <laughs> nah, Kalau Surabaya gresik ini seperti ini, khasnya itu jadi banyak, Petak kupon, petak kupon ya. Petak kupon itu adalah rumah untuk burung darah atau merpati jadi ya misalnya budaya atau merpati masih masih apa ya ya masih banyak di sini sama seperti di Surabaya juga nah itu dari kejauhan, oke saya sun nah kelihatan temannya burung apa itu namanya burung teraguni oke okay, kita serang Dan <laughs> <laughs> <laughs> tahu kalau saya senang YouTuber <laughs> Pesadanya hadir di sini Berkira sekitar setengah enam Saya akan minta izin masuk kita lihat datang Tepat dulu saya revisi lagi. Pura Kerta Bumi, dusun Bong Desa Penggalang, menganti, Kecamatan menganti bersih. Jadi toleransi beragamnya cukup tinggi antara Islam dengan Hindu karena yang seperti itulah yang seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena toleransi beragama adalah ciri-ciri dari orang Nusantara kita harus bangga mengenai itu. Terima Pendaki bergitar? Pendaki bergitar? Iya, Iwan pendaki bergitar sama seperti Surabaya ya jadi ya cerikas minggu itu adalah budaya Surabaya bersih, setuju tak? Atuh oh. <laughs> Doro itu lah kau Doro gak enak <laughs> Donor, ternyata saya di oleh Pak Pas apa, Mas? Cekel Siap pas Lagi. Ngecul Anak kecil yang... Ngecul doro, ya <kay> Nanti <Missionaries> bukupan ini Hah? <Auckland> <sabemass> Saya telepon di Tono, Pado, oh, no. wih pada bontoran. Ya inilah suasana di Tongsaewatan uh, dengan budaya toleransi yang masih cukup tinggi. pak nuncir pak washington pak, pak, pak, pak, <laughs> pak sono ya ini pak sono juga uh, sebagai salah satu uh, umat hindu madura uh, akan melakukan persepayangan cukup uh, maku maku nya sudah masuk semua tadi ya uh, siap ah, dulu ya? ya pak atau turun ya. kalau nur pergi pak ya <laughs> Puhre masih sepi, beberapa pemangku sudah datang. Ya, di sini apa ya? Budaya saling menghormati, cukup tinggi. Nah, ya, beberapa pemangku. Jadi antara Islam dan Hindu di sini tidak pernah sengketaan, semuanya saling menghormati. Dan budaya Bhinneka Tunggal Ika sangat dijunjung di dusun ini. Sembayangan datang rumah di Madura non saya bu pak. terima <laughs> kasih Mulai bertatangan, mati untuk Om Ayur Berdi Asnur Di Perli Prasnyang Tukang Triang Dharma Cantana Teredita Cantu Tertapta Urdaya Siapa ya Padewan Yawat Kenggamai Sali Tantra Tuka Kanam Tawas yang Om Dergah Ayu Asu Om, awit nama om su purnambawantu wan su di swaha om atma sawas ma su daya om prasama su dalucia su dalucia su dalacari su dalacan tawi su dalacan nama Om um, Pakulon Tang yang adi Tara Swasti, tanang Sari Pakulon Amin Tasehanu Bro, seja men amang kita muang ket menan witno Pakulon kalu to padara, Om um, Agata Bhag nama Jiwaya Om sukma tya nyaka sukma tya na paraniro om ang om ang om tarama sukma sunya labhya namaswa <tuk> ada <tangan> masa ku mas om swastiastu om swastiastu <tangan> Saya Se sejarahnya nah, istilahnya uh, hidup di sini sudah langsung cukup lama pak ya. sekitar tahun enam puluh oh, oh, ya. Nah, nah, uh, ya. kalau dikatakan ya, tadi lama ya, kan baru, sudah setengah abad nah, ya bu ya. Oh, iya. sudah setengah uh, abad, <laughs> ya, namanya istilahnya, <laughs> istilahnya <laughs> uh, ya. seperti terdapat gitu ya. di sini atau memang sudah bukan nah tempat tinggal di sini nah. bahkan nenek moyang kami pun kita pun yang di Madura sudah enggak tahu Oh hmm. ya sudah lama di sini namun karena kondisi politik di tahun 69 kita di sini hmm. banyak yang yang secara hmm. apa, ibadahnya secara apa, upacara, upacara ya. kita, hari -hari itu sehari-hari itu lebih banyak yang jodoh jod ke jod agama itu ya setiap. akhirnya kita semoga tinggal sehat iya, iya Iya hmm. dan kita Iya Pak iya, tapi ya saya sempat nih ya jalan-jalan apa -jalan, ya, namanya ke sana kemarin sih dari kampung kita yes. ya apa situasinya udah banget sih saya sehari di sini yes. istilahnya itu juga yes. nggak pantang nggak apa, apa ya kalaupun itu antamannya apa, hmm. apa? Kalau namanya misalnya antam kan itu betul betul saya saya karena satu nenek moyang juga di sini. Oh. <laughs> satu nenek moyang kan? Saya. tidak, saya. Okay. Semua Islam itu kan awalnya leluhurnya okay. juga sama. Oh, iya gitu. Siap. Jadi ya. yang pendatang cuma sedikit-sedikit, Pak. Nggih, nggih. Dari mana asli yang sini? Iya. Ya iya. iya. iya. iya. iya. iya. memang sih eh uh, unik ya, Pak. Bisa, kan kalau di Ya tapi Surabaya terakhir kan kan kebanyakan dari pendatang Bali ya pak ya. Iya, ya, iya. Iya. Tapi kalau di sini memang yang. Memang asli. Iya, ya, Mas, yang, iya. Yang, yang, ya, <laughs> <laughs> ya, iya. Iya. iya. <laughs> <laughs> ya. berarti istilahnya, berarti yang yang tinggal tahun sendiri ya sebagai saudara kita akan makanya yang kali rumah sini kita ikut sih. Pak sebelumnya saya juga mohon maaf malam-malam sudah kesini saya sehingga tadinya itu saya Maunya ada pepura, nggak tahu ada yang birek saya masih tinggi Jadi apa beruntung Iya iya iya sebenarnya <laughs> Tapi mau yang dah ya, pepura dah ya Sebentar saja gitu Mungkin karena ada saudara baru di sini Kalau arti mana gitu? Untuk aslinya si Aslin Sidoarjo Oh, nah, kelahiran saya, Montorogo tapi saya sudah dari kecil dari di, uh, ada di Surabaya terus setelah menikah saya di Solo media nama siapa Iwan Pak. saya Pak Oh iya belum kenal lagi <laughs> iya. nanti itu aja Pak ya fotonya ya. Oh iya iya iya yes. siap siap, siap Pak. kalau ini pusatuka pusatuka iya okay. ini ketua Pasraman ketua Pasraman <laughs> iya Pasraman itu yes. kalau di sini kan nah, Pakai ya. ustadz, jadi tahu ustadz ke lupa. Iya, kayak apa namanya, lebih ke dia. Iya, ada iya, iya, iya, itu yang uh, khusus untuk apa namanya, mendalami ini, Iya, iya, Tapi kalau sore, Bapak kesini mau ketemu sama anak-anak, sama guru peminatnya. Ya. Ya. Oh, Karena Bapak Alun, jadi oh, janda apa tapi kalau Bapak ingin mengikuti kegiatan dari Purul Kertabumi, Bapak bisa di link-nya channelnya Kertabumi Official yes. yeah. itu ada Jadi saya suka ketemu sama Mas Febri, oh, <laughs> oh, iya. iya. <laughs> sama Mas-masa Arya, Arya Gunal juga Kalau Mas Sandhya, makannya kan di uh, beritahu, nanti coba isinya ke Mas Sandhya, sama Oto, sama, sama Mas Oh, yes. ya, kita di sini, ya pasarnya. Kita di sini tuh selalu welcome, terima iya. siapapun, pokoknya iya. tidak. Iya. Jadi istilahnya, terima oh. beruf nanti. Karena keretotan yeah. ya saya yeah. di luar aja memang nggak ya, masalah gitu. Istilahnya maaf saya ngerepotin jangan. <laughs> <laughs> <laughs> Selain so, kita di sini di kampung ada dua, dua, dua, ya. Tapi ini eksternal kita berdua, ya teman-teman peserta -teman juga serian hmm, banget. -teman iya. juga teman-teman peserta yang siap dalam format ya form kesatuan. Ya, ini dari saya sendiri Pak. We are oh.